teman teman berburu mainan lagi nih wah kita dapat dua nih teman teman wah kita dapat semut be apa nih ya teman teman lalat besar nih teman teman apa nih kita lihat lagi wah kita dapat juga kepiting wadidaw berburu mainan sangat seru sekali teman teman wow kita dapat ikan nemo nih teman teman kita harus cari wadah dulu ya teman teman di mana nih wadahnya kita harus temukan wadah nih teman teman untuk menyimpan mainan yang kita dapat Wah paan nih teman-teman wadidaw kita dapat ikan lumba-lum ikan lumba-lumba nih teman-teman Wah wadahnya mana ya Wow itu dia wadahnya kita simpan mainannya di sini teman-teman Wah kita sudah dapat empat nih teman-teman gimana -teman. lagi ya cari mainannya Wah Wah Wah, tuh teman-teman, sepertinya kita dapat lagi. Wah, kita dapat lomba-lomba lagi, teman-teman. Dan kita dapat ikan hias nih, teman-teman. Wah, Cari lagi ya, teman-teman. Nama -teman. kakak berburu mainan lagi. Wah, makan nih teman-teman, dapat lagi. Wah, ini ikan hias teman-teman. Ini bahaya loh, teman-teman. Seru sekali sih berburu bermain mainannya. Waduh. Wah dapat lagi nih teman-teman Ini ikan orange teman-teman Ini ikan besar juga teman-teman Berburu mainan itu sangat menyenangkan Supaya kita bisa main nih teman-teman wah, wah ini teman-teman dapat lagi Wah kita dapat ikan hias lagi teman-teman wadidaw wah dapat lagi kita dapat ikan paus besar nih teman-teman lihat nih wadah kakak sudah hampir penuh teman-teman wah di mana ya mainannya teman-teman kita harus semangat mencari nih teman-teman mainannya wah Pak tuh. wah kita dapat ikan hias lagi teman-teman ikan hiasnya warna orange teman-teman cari lagi ya teman-teman wah kita dapat lagi ini kenapaan nih teman-teman wah ini sejenis ikan hiu ya teman-teman wah berburu mainan sangat menyenangkan teman-teman cari lagi ya wah kita dapat kalajengking teman-teman lihat nih kita masukin ke wadah terus kita dapat belalang juga nih teman-teman wadidaw Wah, dapat ikan pari lagi. Ini pari hitam ya teman-teman. Lihat nih teman-teman. Wadah kakak sudah penuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.